Burung ini merupakan burung besar yang berasal dari keluarga Kotinga yang pada mulanya ditemukan di hutan awan Andes di wilayah negara bagian Amerika Selatan. Burung ini secara umum dianggap sebagai burung nasional negara Peru. Mereka memiliki empat spesies dan keluarga terdekatnya yaitu Guyanan, Cook of the Rock. Danian, Cook of the Rock, ditandai dimorfisme seksual. Jantan memiliki lambung seperti cakram besar dan merah tua atau bulu orange cemerlang. Sedangkan betina secara signifikan lebih gelap dan lebih coklat. Berkumpulnya para pejantan bersaing untuk membiarkan betina Dengan masing-masing jantan menunjukkan bulu-bulunya yang berwarna-warni Terayun-ayun dan melompat-lompat dan melakukan berbagai panggilan Setelah kawin, betina membuat sarang di bawah emperan batu Mengerami telur dan membesarkan anak-anaknya sendiri Andian cook of the rock memakan makanan buah-buahan ditambah dengan serangga, amfibi, reptil, dan tikus kecil. Mereka tersebar di seluruh hutan awan Andes, memiliki jangkauan sekitar 260.000 km persegi atau 100.000 mil persegi. Meskipun sedang dipengaruhi oleh perusakan habitatnya, Andean Cook of the Rock tidak diklasifikasikan sebagai terancam.